Selanjutnya dari nombang anak pada buah Dari dunia hentak buah rajoh Satuan alam minang kabar Ado baduah ado baduah ado baduah Batuah buah Ibu Nah, ya. Makasih. Ada Iya dia. Ah ya. ya. peserta ya. penari kita dari Padang Selatan bawah pimpinan Yael. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita yang telah tampil dengan bagus.